halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mister Novadi kali ini saya akan mereview T3 yang keluaran baru ya yang lebih update dan di banyak yang rusak-rusak yang dulunya itu kayak problem-problem sebelumnya itu sudah lebih dibenahi diben lagi ya contohnya di speedometer terus di throttle gas ini kan sering terjadi di, di dua ini kan. Ya. Apalagi kena hujan ya. sepedanya langsung mati wis. Mau gak mau pasti mati kalau yang yang lama. Kalau yang baru ini lebih safety lagi ya. Terus turtle gasnya juga lebih aman daripada yang sebelumnya ya. t ya. Spesifikasi T3 60 volt 20 AH terus eh, BLDC nya sekitar 60 volt 8 800 watt ya kan yang versi terbaru ini nggak terasa dudutan ya lebih smooth, lebih enak kalau dibandingkan gas-gasannya sama N9 Pro ya lebih enak ini sih apalagi ini cocok banget ya, buat anak-anak sekolah, mahasiswa terus kayak berangkat, pulang pergi ke kantor kan lebih enak pakai T3 ini karena apa, T3 ini lebih lebih enak Daripada N9 Pro ya, kalau dirasakan dari test drive-nya itu lebih enak, tapi lisannya ini spesifikasi N9 lebih lebih unggul. Terus di sini tuh titik tuh nggak terlalu tinggi, kalau N9 kan terlalu tinggi. Ini T3 lebih agak ke bawah, Apa? Sternya itu lebih pendek, terus lebih enak saat ini jalan jauh nggak nggak terlalu capek pakai D3. Kalau yang 9 Pro itu wah uh, tinggi. Kalau pertama kali nyoba ya, seharian nyoba sekitar perjalanan 50 kilo, wah uh, capek bener. pakai tengen itu langsung pegel-pegel. Kalau pakai DDK ini wah uh, enak. Perjalanan jauh pakai ini masih oke. Okay. Apalagi kalau sudah di ya. Spesifikasinya baterainya Baterainya itu 60 volt, 20 AH, itu maksimal speednya di sini itu sekitar 70 kilometer per jam, Jarak tempuhnya sekitar 60 kilo, tapi rata-rata jangan sampai dihabisin ya baterainya ya, kasihan kalau ngedrop juga sering dibuat habis kan jelek juga, nanti mudah mudah aus, nanti waktunya umurnya sekitar 2 tahun cuma jadi setahun kan sayang kan sayang baterainya ini banyak sih yang pakai anak-anak mahasiswa itu daerah malang sini daerah UB, UNIDRE, UMM, UNISMA itu juga banyak yang ngambil unit di kami ya T3 ini soalnya cuma daerah deket-deket juga, juga kan ya daerah mahasiswa sini-sini juga kan kos-kosnya daerah sini juga cuma lingkup sini juga mak terlalu jauh kan daripada bensin 10.000 itu pun cuma 50 kilo, kalau ini cuma 2.000 bisa sampai jarak tempuh sekitar 60 kilo. Kalau habis ya, tapi saran saya cuma 50 kilo itu sudah cukup ya. 50 kilo lingkup e, perjalanan mahasiswa itu cuma kadang keluar selesai tugas, ngeprint kan perangkat kuliah, kalau kalau kadang, kadang ada yang kerja kan kadang yang lingkupannya kerjanya situ-situ aja kan. nggak terlalu jauh-jauh suka -jauh apalagi ini berangkat ke cafe gitu kan. Wah, uh, cowok-cowok teman-teman lihat wah. Vespa itu Vespa. <laughs> Padahal ya Vespa listrik ya. Harganya beda jauh daripada yang Vespa bensin kan ya. Apalagi ini lebih efisien, ramah lingkungan. Enak juga ini. Dibuat kendaraan ini punya keluarga juga enak ini satu anak di depan istri di belakang tapi lihat kalau anaknya banyak ya mending beli mobil besar. <laughs> iya tampannya, uh, enak lur. Uh. Hmm. lampu depan terus ada rating kanan-kiri terus ada juga di belakang rampu, lampu rem, rem rating kanan-kiri juga ada enak ini enggak uh, terlalu jujutan kalau yang lama itu wut wut ini semut pelan aduh lebih enak daripada yang lama sama N9 Pro ya ini lebih enak Duh gas pelan itu, ya. kalau yang lama itu kan kita gas pelan gini, selang nggak lama langsung itu, langsung loncat kan. Kalau ini nggak semut banget ini, gak nggak terlalu bikin kaget. seandainya ini baru pertama beli kan, yang lama itu kan langsung langsung nyentak kan, langsung kita langsung kaget. Apalagi orang-orang yang awam pakai motor listrik kan langsung kaget kan. Kalau ini enggak lebih enak. Lebih santai, enggak, enggak kaget. Kalau baru beli, nggak usah ganti foto juga. Ini mantap, ini masih mantap. Tapi saya belum nyoba, ditanjakan juga ya. Gimana rasanya buat tampilan speedometernya? Ya, T3 seperti ini tampilannya. Bagian tombol-tombolnya. Lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh itu yang bagian sini ya, saya kasih tahu. Lampu jauh, dekat, terus bisa dimatikan juga kan lampunya. Cuma pakai lampu siang ini kan. Terus tombol rating juga ada. Rating kiri klakson tombol R untuk mundur terus yang sebelah kanan ini speednya sebelah kanan ini ya gini ini cuma tiga ya speednya cuma ada tiga aja terus ini seandainya di posisi parking ya di posisi parking itu bisa ini kayak starter itu, P gas, ini cruise control, kunci kecepatan kan ya, nah kunci, jalan cruise control. terus di depan juga ada bagasinya, di depan ada bagasi kecil buatnya nyeberi dokumen juga ada ini ada dua slot ya kanan kiri terus di bagian jok juga ini kecil ya bagian jok bagian jok T3 ini kecil enggak sing kayak yang 9 karena posisi baterainya tingkat segini ya satu jengkal. Ya, lumayan lah. Buat jandanya diisi dokumen-dokumen atau jas hujan juga bisa. Tapi saran saya, jangan jas hujan ya. Nanti embunnya bisa keluar sini, masuk mengenai bagian kelistrikan bagian sini. Terus bagian belakang, bagian belakang seperti ini tampilannya. ratingnya ya terus lampu rem ban ukuran 10-in ya ban ukuran 10-in masih remnya masih tromol yang depan sudah cakram yang sudah cakram, ukurannya sama 10 in juga. Test drive T3 yang versi terbaru ya lur. Tampilan speedometernya seperti ini. kita coba speed 1 dulu ya maksimal sampai berapa ini speed 1 maksimal 31 km speed 2 bentar di depan masih ada polisi tidur Pak kita tes speed 3 eh, sp 2 maksimal sampai berapa ini Malam, cuma sampai 40 puluh sudah mentok. Ini gasnya, coba speed tiga, speed 3 sampai 47 Ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jika ada salah kurangnya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.